halo rekan-rekan satu kantor kali ini kita kedatangan produk terbaru dari Olimplus kira-kira apa ya yang ada di dalam isi boxnya yuk langsung kita lihat aja dalamnya wah ternyata isinya banyak sekali ya oke sekarang mari kita coba pasang ya pertama kita mulai dari kaki rodanya dulu kita dorong sambil diul-ul sedikit oh iya kamu juga tidak perlu khawatir karena produk ini dikirim juga beserta dengan buku manualnya setelah itu kita tutup dengan tiang penyangga lalu kita pasang keranjang yang pertama yang ada gagangnya ya next lanjut ke tingkat yang kedua kita pasang dulu nih tiang penyangganya habis itu keranjangnya dimasukin ke lubangnya tuh hup hup hup satunya lagi hup oke okay. habis itu jangan lupa langsung ditutup ya lanjut ke tingkat 3 atau tingkat paling terakhir penyangga paling atas ini bisa kamu gunakan sebagai tatakan peralatan rumah tangga atau yang lainnya Wow, sungguh mudah ya cara untuk menyusunnya Rak serbaguna dari Omplus ini bisa kamu dapatkan di satu kantor Bandung Nah, segitu dulu ya rekan-rekan satu kantor Jangan lupa untuk pantengin Youtube dan Instagram kita Supaya kamu gak ketinggalan info dan promo menarik dari kita Dadah